Dapat satu, dapat dua, tiga, lain Nice mah bro. Coba deh kalian tes sama teman kalian mah berhuan one, one. ya Terus kasih tahu gue ini benar pengaruh apa enggak gitu di kolom komentar ya. Tolong banget Ya, yeah. gue kasih tugas buat kalian mah bro yo what's up my bro apa kabar semuanya love my bro Kali ini Mabro Oce mau mereview attachment terbaru dari senjata CR56 Amax Mabro ya Kalian lihat ini Mabro ada yang aneh ya Tidak pernah ada yang seperti ini di senjata lain Mabro Dan sekarang ini ada attachment baru Ini di under barrelnya Mabro ya Wah gokil sekali dah pokoknya Mabro Yuk langsung aja Mabro Oce mau mereviewnya ke -ranket. Dan habis itu Oce kasih tahu aja Mabro Bagaimana caranya mendapatkannya ya Untuk kalian yang gak tahu. Tonton sampai habis dulu videonya baru nanti dikasih tahu. Oke okay? let's go Yo Bro, let's go Yo CR56A Max Tekasnya yang serem-serem ya kan Kita lihat Ma Bro, apakah berfungsi dengan baik nih shieldnya ya Ya yang katanya sih ini memblok damage gitu lah Buset deh Baru juga main udah dilemparin bom gitu dah Kena satu hit tuh gitu, ya Dua hit ini. Ya, Ya yeah, mantap mantap abro. Lagi bosonya. Wuih santuy santuy. Mantap Bro, dapet satu. Dapat dua gila sakit sih M enam tujuh emo ini. Katanya lebih berfungsi Bro. pakai M enam tujuh emo ini katanya ya. katanya cuman harusnya ya enggak tahu sih pastinya seperti apa ya nice kawan wuih Sekarat itu bro nice bro, mantap sekali tiga mati tiga hit sih oke itu orang oke okay. kita sudah pindah base lagi mantap mah bro, wew nice hmm oce sih belum kerasa ya e, fungsinya seperti apa mungkin damage yang masuk ke diri Ocha tuh tidak full cool, gitu loh mungkin ya karena oce baru baru nyobain juga nih attachment barunya mah bro oh, aduh dibokong gak itu? bro kalau shield kalau shield di bagian senjata berarti itu dadanya dijaga ya kan soalnya pas ngeker gini kalian tahu sendiri lah ya pas gini apa Pala sama dadang enggak sih? Mana musuhnya? Nice. Ya. Di mana sih? Aduh nggak jelas banget ya. gue bingung spawn di mana Nice, mati ojek. Ya, Dapat satu. Dapat dua, tiga. Mana lagi musuhnya? Nice, ma Bro. Oke. Okay. Dan gue pernah baca ya, uh, pernah baca-baca aja gitu dari komunitas katanya kalau misalnya kita sambilnya mainnya ma Bro, itu lebih berfungsi ya. Dan wajib pakai M67 emo yang tapping seperti ini, bukan yang auto ya, bukan. Dilepas emonya Ya gue nggak tahu sih Beneran apa kagak ya Set satu hit kalau kena pale ya Dapat lagi Mana namanya Kita kasih tahu yang serem-serem Eh, ampun deh, ampun gue dibokong tiba-tiba nggak -tiba, tuh, bujuk buneng, langsung aja mabur, kita keluarkan intervensi wave. Hmm kasih tahu, wow sakit kan? Kita taruh trofi, main santai dulu, siapa gini ini buat ngedok emang debbie tuh. Udah rata Udah Cepet banget nih game ya Beneran deh Oke, <tik> Nice ya ma bro Mantap Yuk, ma bro search and destroy ya. Kali ini ma bro Ocha pakai yang auto Jadi kita lepas dulu ya Peluru yang Sekes Ya kan Peluru SKS nya Yang 67 MO Kita lepas dulu Taruh sini Semoga ada yang lewat sih ya Gue mau ngetes nih Apa emang gue Ya Allah Gue pengen adu tembakan gitu loh Supaya Apa namanya mah bro Bisa tahu Fungsi sebenarnya gitu Berfungsi nggak nih Kan nah, gue perlu Roto roto dek roto dek aku mah bro Asem mereka pada ngeras ya? Oh, gue tahu, gue tahu, gue harus ngendok di mana? Gue ambil spot yang di a itu loh, ma Bro. Duh, tapi harus pakai trofi cuy. Kulo juga steam shot lagi. Gimana deh hmm. Ngaruh nggak? Ngaruh nggak tuh? Ngaruh nggak sih? Gue nggak ngeliat sih, mungkin dia rip m gitu kan? Gue nggak tahu persis. Nice, sir. cepet banget bro Kuri dikasih satu doang nih mati nih. Apa-apa perlu kita nyari musuh aja gitu loh Nyari musuh kali ya, nyari musuh Nyari musuh No uh, Coba lihat sih Gak begitu ngeblok sih Gak begitu ngeblok damage sih dan gue udah ngikutin ya, katanya ngepron itu lebih baik ya Kata komunitas-komunitas Kan gue belum melihat Yang signifikan gitu loh Sini ada orang nih Masa? No! Ada sniper lagi! Tidak! Tidak! Tidak! Tidak! Tidak! Garuk! Garuk kayak gue Garuk nah, tesnya sebenarnya sih kayak gini tuh kalian tuh harus one by one sih ya Coba deh kalian tes sama temen kalian mah bro One v one ya Terus kasih tau gue ini benar pengaruh apa enggak gitu Di kolom komentar ya Tolong banget ya Yeh Gue kasih tugas buat kalian mah bro kalau ada ya, buat kita pakai head glitch eh sekali lebih worth it kali ya kosong sih ada ada orang nih mana ya kosong bro <sihas> udah giga giga kalian butuh balesin nih cari tahu benar worth it apa kagak nih apa cuma buat gaya-gayaan doang ya Oke. jadi ini maubergan sembilan auto kalian lihat aja mauberga pakai tactical suppressor M custom long custom strike GRD11 Extreme Magazine A ya Tapi misalnya kalian mau pakai yang pelurunya kayak SKS yang tapping-tapping M67 ya mau diganti ya. Ini attachment yang S&D tadi gue nih, yang hardpoint M67 dipakai Habis itu kita Taktika Supresor diganti yang monolitik supresor Udah, itu aja sih, itu udah paling cocok ya Dan ini mah bro, GRD11 nih ya Katanya sini weapon attached shield blocks damage ya Berarti damage yang diterima dari musuh mah bro Itu bakalan ke blocks. misalnya Kita pakai shield ini nih Tapi ya mungkin ke block ya Cuman uh, tidak terlalu OP lah ngebloknya Mungkin Dan untuk kalian ini pengen dapetin attachmentnya Langsung aja ke event seasonal Abis itu kalian uh, Nah ini ada armor up mah bro ya Misi terbaru tuh Kalian bisa dapetin skin-skin lainnya ya Selain attachment GRT sebelah sini, mah ya, silakan dicoba ya misalnya gak gampang kok, gue paling cuma ngabisin waktu setengah jam, kurang lebih ya. kadang bisa lebih cepat deh. Ya. ya udah mau Bro, makasih banget udah menonton, jangan lupa share video ini ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya Ma ya. Terus untuk kalian yang pengen akun CODM atau game lainnya langsung aja follow Instagram @kita_jubel.tik_in_ma di sana gak hanya ada akun CDM, tapi ada banyak game lainnya. Dan untuk kalian nih yang pengen top up CP ya, kita isiin sudah buka lagi, tapi ganti nama menjadi ODZ Store ya. Jadi kalian bisa follow Instagramnya @odzet_store Ma Bro, atau kalian bisa bisa order via website ya, sekarang lebih canggih lagi langsung aja order via website www.odzstore.com Oke, yup see you ma bro Yaudah, dadah semuanya See you next